mengingatkan sahabat semua bahwa betapa pentingnya produk Anda dijual melalui strategi soft selling sungguh, strategi soft selling jauh lebih penting daripada dijualkan secara hard selling, bahkan Pak Jokowi presiden kita, bosmen contoh strategi soft sellingnya habis-habisan ya tidak apple to apple atau tiru plek, tetapi tujuan sama cara berbeda, Pak Jokowi jago sekali lagi, di dalam soft selling main bola di Papua waktu pon misalnya, masuk gorong-gorong sarungan di belakang istana Bogor, minum jamu di cangkir kaleng, pakai jaket nasional, naik motor cek lapangan, membawa sumbangan lempar lewat jendela mobil, turun menjumpai rakyat bersentuhan langsung, dan banyak lagi soft selling yang dilakukannya dan itu luar biasa. Sementara hard selling itu informasi ujuk-ujuk istilah bosman atau informasi langsung jualan. Hard selling adalah Anda memberikan informasi masalah, kemudian di ujungnya solusinya adalah produk Anda. Jualan langsung seperti iklan TV, kurang dari 30 menit pesan harus terserah Salurkan. Sesederhana itu menjual hard selling. Namun, hard selling akan lebih mudah kalau Anda, nama Anda dikenal. Brand Anda sudah jadi. Tinggal variasi produk saja yang dipromosikan. Tidak lagi pikiran bawah sadar customer atau calon pelanggan bertanya, ini siapa sih? Atau siapa sih Anda? Toyota misalnya, namanya sudah kuat. Varian mobil baru diluncurkan tinggal menarget pasar kebutuhan apa yang mana. Sementara pelanggannya nggak nanya lagi. mutu Toyota, servis Toyota, status pengguna Toyota, citra yang disemak ketika berkendara Toyota sudah terpatri dalam jutaan umat manusia, bahkan miliaran Brand merek Apple, Coca-Cola, Samsung misalnya, sudah mendunia levelnya. Mereka mudah sekali kampanye soft sellingnya hanya sebagai pengingat ke publik. Nama besar seperti itu di lokal juga ada yang belum mendunia. Ada banyak nama kuat, produk nasional ataupun regional di suatu wilayah. Seperti Gudeg Yujum, Kopi Kenangan, Filosofi Kopi, dan lain sebagainya. Itu juga kuat merek tersebut di lokal. Di sini kekuatan mempromosi dengan soft selling berbagai produk Anda Yang tujuannya adalah terus mengangkat Nama Anda selalu di permukaan Menjadi solusi penjualan produk Anda Soft selling selain efektif Juga murah biayanya Bosman misalnya dengan 15 bukunya Kemudian menghadirkan 50 seri Kapten Dinaran Baru 2 sih saat ini Sedang digarap saat ini seri 3, 4, 5 Captain Dinaran adalah komik untuk Membranding aplikasi payout system emasnya Dinaran. Kapten Dinaran adalah Soft sellingnya jualan aplikasi Dinaran. Kemudian muncul buku beraliran psikodelik. Setelah sadar kaya illustrated buku bel ilustrasi maka buku berikutnya adalah berjudul Mardigu Nation atau dalam penjelasan nama Mardigu adalah Margi Dining Gusti. Margi adalah jalan, Gusti adalah Allah. Mardigu secara arti adalah Margi Dining Gusti adalah jalan menuju Tuhan atau torekot. Kemudian Nation atau negara atau Negoro sehingga Mardigu Nation adalah bahasanya yang sederhana adalah Negoro Margi Dining Gusti. Negara berjalan menuju Tuhan. Diluncur bulan Desember depan juga untuk membawa nama Bosman selalu floating ngambang di permukaan dengan terobosan penulisan buku atau komik atau buku bel ilustrasi ditambah ilustrasinya sekarang mengambil aliran psychedelic ini diharapkan menjadi buah bibir kesontoloyuan yang tidak berpola atau tidak berpatren terus ada di benak sahabat juga di benak para buzzer kayak informasi yang sahabat saat ini nikmati ini soft selling jualan buku Mardigo Nation yang pastinya banyak yang tanya apa isi buku 90 halaman tersebut yang full bergambar aliran psychedelic. Apa itu psychedelic? Kenapa psychedelic? Sebuah aliran propaganda di tahun 1920-an hingga 1940-an. Penuh kode, penuh hikmah terselubung, dan gambaran surrealisnya jelas menohok. Tujuannya apa kali ini buku Mardigo Nation itu? Anda yang bisa jawab? Anda yang penasaran? yo wes, intinya sahabat semua harus terus juga menciptakan produk-produk sampingan di sekitar produk utama Anda. Gunakan kekuatan media sosial yang selalu menunjukkan excitement, keseruan membungkus produk utama Anda. Tiru aja cara Bosman berpropaganda. Inti dari semua bungkusan produk Bosman adalah membungkus produk dengan nasionalisme New Mind di Nusantara Baru yang dibawakan secara kekinian. Eh sebentar, ini jualan atau ngasih pelajaran supaya sahabat membuat strategi untuk memenangkan New Mind 2024 dengan soft selling. Monggo dicerna.